ku anak Indonesia sehat dan kuat karena amat memberi susu dan nasi basi nah. <tuh>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 dimana nyanyi siapa tang kurang ang kadang ada urikit enggak ada ah, kage cara kok. Akhafiruh. Ai kok dan sampai tinggal selamaan. Jasan kolo sudah pak kayak dicabui dan tuang. Aduh. Enggak sah enggak si angesan nang de. Kalau yang baru tentu, tentu ragu nih kalau. Tolong. Hah? Tolong. Oh. Ah, no, no, lontong. Halo, dorong jolontong gini Lontong. Ta. Oh. Ta. Long. Halo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 Hah? sehat. main ke para petak. Harus. lagi, Kenapa sakitnya? Tidak tahu, lho, mungkin hujan. Waduh, hujan. Ay. Mendingin badan Tolong <kosong> <kosong> oh, <tarah, yong>, <kosong> Kayaknya, Pen. Aku karena penyakit demam sanju dan itu biasanya tidak menular, cumanlah mau cegah. Karena karena bu yang pas yang mantap entah. <bir Witness qual bile> Anjung betul ya. Ya. Jangan sanda ditinggalna. Sebentar deh. Pindah lah. Lagi? Oh, lagi. Pin. Bangang kau, nak. Kau bunuh diri yang Rin, rin jan, bunuh diri, Rin. Rin, dibolos sama mama mati yang meko biaya kuburan yang mbak A, meko maha sewaan bulan ngede, Rin, rin jen, mati, Rin. Rin, kok tinggal dan curang, leko. Mbak Asli, cuman, ya, meko mati, leko, Rin. Rin, bangang kau kau bunuh diri yang nak, eh. Rin. Ah, bunuh, diri Rin, rin. rin. rin. Apa sih? Aku Ini Jadi orangku sedang membuat apa, Ube. Ube apa? Ube herbal. Herbal apa? apo mo bian sakitnya tinggal si le -le -le -le -le makan sakit hebat ang, hebat, ang, hebat karena mencari ma. madang apa, madang Ola pilih barna, mak, jadi eh. sakit inilah Apa kecil Oh, kau be nyok. Yeah. Oh, tidak akan ada. Bintang dari malu dan be yang jurus-jurus mulek kodang kau. Yeah, kau merajam. Tidak akan ada. Angat tutus sakit. Yo. Yeah. Apa nana nagiah? Teh angge. Teh angge. Tidak akan ada. Apa pun penyakit di muka bumi kau di alam semesta kau. Teh angge. Yeah. Ah, Bajalah dah. Tidak di rumah B nya S U B nyonya nak. Ha. Ah. Ah. Ah. Wah. Amak, te angge. Be jalanilah. Teh angge, teh angge. Eh, Amak ni si hebat. Teh angge Ube nya deh. Angge. Agi lah kinyo. Erpan Herbal lah ubi herbal. Ah, ah, <tuk> berbam. ah berbam. di bawah, ketek kepala langsung hilang madana nangih langsung dingin ah tangan kiro-kiro langsung tagok dengan ndak lape do kan ha bako, itu bisa mambuek eh, kok, kok gak ngerik surang ngerik? langsung serius hey. ha ngerik, onde mangap kah rin rin we we we we we we we we we we we we we we we we we we Hey, hey, hey, hey, bapak, pasti, kok, dulu, Korean, tenang, aman, tenang dulu, dulu, tapi, Rena, Ais, eh, model eh, eh, baik-baik termos Baik. si ipen nyong emang mode itu nah, lah Allah ya, santale sehat tuh tapi emang ada efek sampingnya Hai nah, dadon efek belakang efek samping yang fit mungkuhnya mau santale santai cegak bahwa cuman yoga aneh gitu ya Mak mengerik-gerik gitu ah Gari-gari mananya Diko ba? ba Ba Ba Ba Itu biasa Si Is waktu itu pernah sama Agiah loh Si Is lakang rumah Haa Nah, pernah sama Agiah Ama itu juga yang bedanya m Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Bik, apa ba ani Ah, tanang Ang aden gomal angin kecean. model itu pernah patah kaki ce ga, tu ada mam maang teh Ah, kalau kecean. Yakin. Anang, yakin. Pasti. Pasti. Pasti. Pasti. Ce den selam apa oh, gak, Ya, ya, ya. murah! Dia tahu, dia tahu. dia YA, Allah. Aku bisa model itu, tuh. Dek-teh. Hah? Dete mak suruh, tuh. Cari, teh Eh? Oh lah lah. Iku daun dari Amazon. Iko daun dari Amazon dan kanai ludah piranha kan? Amazon ke dalam ko? Tama Soan. Tama Soan. Jadi yang serang jalan, eh eh, -e, Tama Soan gitu. Bapa? Eh eh eh, Tama Eh eh eh, tak... Ha ha ha ha ha. Galak galak an, Jordan. Iko babayo ko efek sampingnya korin lah. Nyo janek, herbal, herbal apo dan buah apo model itu apo nan den den tahu ang tambah-tambah tarui, Patang den surua bali bak-bak taluah. ayo iyo tapi masih di lubang ciri ayam. Ah Masih majan ayam tu. Ayam tu a ambau jo maya ayam kasiko. Banaang ndak ado tu ba am dari tulak tuah. Matilanyo Yo ya, tua berapa lagi di sini mati mati lah ya mau sakit, mah tidak ada mau buat ubot oh, rumah sakit kecoba biayanya mau <tuk> muncul angin lagi lama ringan rahang angin nyecer melihat tidak dapat pulang lidah hang deh De, kalau tambah parah tambah sakit matinya jalan mati matinya Mak. bantu rumah kok nyu Mak. mah oh, Mak. gimana Barang Bantu Barang siap Iya, batu Barang siap Barang siap Came-camean dan serin Wah, angkorin Coba apa aja koleko Ayo, coba Kalau coba dokter Jadi, gak tak awal dendorin. Tendurin Kemake gitu Aduh tukang urui nan paling hebat Adi di daerah siko, ado. Ala dan cari urangnya. Yo, dokter cela bapak. Indak ini bae. Indak ado dokter-dokter. Ha. Encik Mukariang, dokter-dokter. Siapa dokter? Halo, Bapak Urut? Ya, ini Imar. Imar yang dulu pernah urut sama Bapak yang Bapak terkunci dalam kamar mandi empat hari. Ayah. Yaitu Pak ayah saya ini mau mau mau urut lagi ada nih Pak nih orang numpang di rumah saya menyesahkan saya cuman tolong diurut nanti daripada dia meninggal di sini Bapak ya secepatnya ya Pak ya secepatnya ya Pak ya ya Iya ya Pak Hai nah, antar ini Jatuh. aduh tukang uri dah kisiko. hebatnya Subana hebatnya Sabanta lah tibonyo tu mah. Capeknyo baru kan diteleponnyo langsung tibo sekali. Ciye, polo baru wak muncuang bajah. Ciye, 2 3. Wak ang ngatengadian deh. Iperti tu antuanyo. Itu nyo, itu nyo. Apa? Ada ka peleginan, teh lihat lah nyo tu. Ah! <tuk> Ini bapaknya halo pak, ah, ini, ini, ini yang biasanya bau nyuah, kenalan lah dulu, ah, oh. eh, eh. Ah, ini bapak, eh, eh. Eh, eh, ini, wah ini udah parah ini kaku banget ya. anda, ini, ndak ini ndak ini ndak ini yang sakit di dalam pak, ah, beda oh. nih, wah ini udah aduh parah, ayo ke rumah sakit aja, eh, ndak ini pintu nih pak nih ya, ah, mbak ah, gimana bapak ini nih? Lemak anaknya Ya. Bangat beda yang dalam yang dalam yang sakit, Pak. Masuklah, Pak. Masuklah, Pak, sini saya ini, Pak. Enggak, enggak usah ditonton itu di film-film doang orang ketabrak. Bisa sendiri. Ayo, ayo. Ayo sudah masuklah, Pak. Masuklah, Pak. Silakan masuk, Pak. Silakan masuk, Pak. Iya, Pak. Cuma di film-film doang. Loh. Heh, Pak. Saya dah bilang sebelah situ, Pak, jalannya bapaknya ya, ada, ada. Hati-hati. Itu udah saya pakai tadi Coba ah. Coba Ini dia pak Dia ini tidak bekerja, ah, sakit pula dia Nggak tahu diuntung dia nih ah, Kemana mau cari kerja lagi kalau sakit kayak gini kan hmm. Emang anak saya cari bala anak nih Nggak usah lah kayak gitu Tinggi ini dia, juga pak. ya orangnya ya Di bawah pak Ini pak ah, Itu dia pak, sakit ya pak Gimana cara ngobatin itu? Bahaya ini. Pak. Kok pakai kaki Pak? Bahaya, bahaya, bahaya. Oh. Harus segera ditangani ini nih Hah? Ini Bapak kaki ini. Bukan hmm. tangan ini, ke tangan dong. ah Jangan bercanda. Jangan Bercanda ini Pak. Duduklah Pak. Gimana caranya ini Pak? Jangan bercanda. Tak ada. Bahaya ini situasi bahaya. Sudah, duduklah Pak. Ayo kita duduk dulu. Ini dah Pak. Dia merantau ke sini. Ah, dia yang membawa nih Bekerja ndak dah. Pak, kita harus tangan ini sekarang kalau nggak Pak kalau terlambat bahaya sekarang harus Hai jadi apa yang mau di minyak minyak minyak minyak minyak apa Pak minyak kayu putih sama minyak tanah minyak tanah buat bakar kamu banyak nanya cepat ya, aneh, Pak. Bisa, nah. bahaya ini bahaya jadi kalau sama minyak bisa pak, kamu diam dulu. Minyak mana? Nah. Taruh sini. Hah? Air putih nggak diurut? Jangan banyak ngomong air putih. Panjang banyak. Oke. Nah, kan. Kalau banyak tanya ya jadi jadi marah bapak akan pak. Ah. Kamu sama juga. Diam. Aman, diam. Ini diam. Pak. Enggak diminum dip, gitu Itu metode orang lain, ini saya Terus gimana nih pak? Bapak udah minta Terakhir, terakhir Nasi padang Hah? Nasi padang? Pak sekarang nasi padang Untuk apa nasi padang? Nasi padang cepat Dia sakit pak, bapak Bapak minta nih, bapak Kamu mau dia sembuh? Nah. Bapak bukannya tukang pijit pak Masa minta nasi? Saya bisa segalanya, saya multitalent Nasi padang cepat Padaan aku membalik, Wajahku aku sakit, aku matinya, mati selanjutnya di sini. Aku buatan parak-lakang, aku ngga? Cepat! Pakai lagi, ya, mau piti aku pakai. Oh, di lu aja, aku bikin kulit, Pak. Boleh pakai uang? Nggak ada, saya. Hey. Cepat, nasi padang. Bentar, bentar. Jangan pakai boba. Nasi padang, mana itu pakai boba? Ya, saya benarkan, jangan pakai boba. Iya, Nek. Bapak, bapak oh, iya, ini pelawak, nih. cepat. cepat, cepat. Suara apa itu? Itu hmm, Mana beranjing? Uh. Nah. Itu. Nasi padang sudah? sudah? Sudah. Nasi padang tidak pakai boba. Benar. Lihat, Bos. Buka, langsung buka. Hah? Dibuka pakai piring, Pak. Pakai kepalamu. Piring. Sudah mendengar suara itu? Bosak. Dob, doad, Bos. Eh, Bapak nih? cepat cepat lari. Pulasa. Sakit bajago, Pak. Mengang maho haho haho siang. Ah. Ini sudah menjalar ke bagian tubuh yang lain. Sakitnya apa, Pak? masalahnya apa, Pak? Jangan banyak tanya, itu urusan dia. 12.000 ya ini tadi? 15, Pak. Ya udah sakit. Terus dia ngin. Ya, Bagaimana? ini gimana Bapak minta nasi. Tadi minta. Hah, itu minta air, minta nasi batang. Mau enggak mau. Bangun sekarang. Belum bangun. Mana mulutmu? Jadi, Pak. Jadi ini gimana nih, Pak? Dia cuman kelaparan. Ini, Pak. nyusahin denseang gimana? Bagaimana? Mendingan? Enggak Harusnya mendingan sekarang. Mendingan, Pak. Organ-organ tubuhmu sudah mulai bekerja dengan normal kembali. Ya, kasih, Pak. Pak. Kenapa? Pinjam saya. Ini. ini, ini. Oh. Eh. Lagi, Pak. Itu, Pak. Sudah. Sudah. Cukup. Dan juga lapar. Mana mulut saya? Hmm, ini, pak. Hmm. kamu hmm. spa? Pak mau dia. Tak nyang. Tolong. Tolong, Pak. Terat. Pak, hmm. tolong. Habis, Pak pak tolong e serat e karena kamu sudah sembuh e saya harus melanjutkan pekerjaan cari tempat lain mak iya iya ya, pak tolong saya bisa... oh, mak, tolong, mak. ya iya, iya. ah jadi pak jalannya nah, tanpa kalau gitu. eh, apa emang dia kenapa pak Canda ini harus terjadi tangan nih. <SILENCIA> sini tuh, <ketawa> tuh. <SILENCIA> <SILENCIA> <SILENCIA> <SILENCIA> <SILENCIA> Gak makanya gitu. Satu okay. Ini dia Apa <SILENCIA> lo <SILENCIA> ada di sini kerja dah <SILENCIA> Kalau dia, dia, dia Pak. nih <SILENCIA> Nah, tegak. Ini dari Pak, bekerja <gulis> ndak ada <di> <gulis> berulang ya Allah. Aduh. Kok bisa ketawa? Apa kenapa dia, anjing? Oh, Panjang, apa, apa, si panjang ngga di yo. Di yo, yo, yo. <gulis> okay. Ini dari Pak, bekerja ndak ada. Merantau ke sini, siring gila nih, siring gila nih bro, aja. Yo ketawa lima ribu ya. Yo. yo yo yo, ketawa lima puluh oh, ribu. Iya aku mau, aku mau, ketawa. Bodoh amat, fix ya, ketawa lima ribu ya, lima ya. Merantau pula ke sini. Ini yang mem membawa nih, Pak. Oh, Rp. Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Nih, Ada <nih. mulia> Ini Denny. Nadabah ada Ini dia, nih. <mulia> ada ada ada nih dia nih bensin sama kayu putih, anjing kan baru <tik> mau gini minyak, minyak apa kan eh. heheheh heheheh sekarang ganti ya siapa ya lapar. sudah, saya juga lapar Mana mulut saya? Kan lucu? Kan lucu ya? Kan jika harusnya enak Bagus harusnya Emang bagus, tapi kan gak siap tuh Gak ada kamu ngomong-ngomong gitu Udah Saya juga lapar Mana mulut saya? hahahaha hahahaha anjing sih aku ketawa kita udah yuk, last